Lalu Yesus, di bacaan lain Yesus bilang, pahala kemari. Tapi di dalam bacaan tadi, Yesus suruh mereka Duduk Duduk duduk tenang Di tempat Bisa ada alasan ya. Orang duduk tenang supaya dibagi Kalau masih orang bangun ambil Hanya lima roti dan dua ikan Kalau banyak orang sorung besar habis itu Dia suruh duduk Duduk tenang supaya dibagi Dan ketika mereka duduk Lalu Yesus mengambil lima roti dan dua ikan itu dan mengucap syukur lalu dia memberikan kepada para murid dan membagi-bagikannya kepada mereka dan dikatakan bahwa mereka semua itu makan sampai makan sampai apa? Anda menentang yang jahat dan membela yang baik sesuai dengan perintah Allah Bapa? Ya, kami berjanji. Berjanjikah Anda menolak godaan-godaan yang membahayakan imanmu dan hidup menurut ajaran Yesus sahabatmu? Ya, kami berjanji. Berjanji Anda berjuang melawan dosa dan mengikuti roh kudus? Ya, kami berjanji. Yang menderita sengsara Bapak dan dimakamkan Yang bangkit dari antara orang mati Yang naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang maha kuasa Dia kami percaya Percayakan Anda akan roh kudus Gereja Katolik yang kudus persekutuan para kudus Pengampunan dosa Kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal Dia kami percaya Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada Tuhan yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Dia menemui dosa kita dan memelihara kita dengan karunia Roh Kudus sampai ke kehidupan yang kekal. Ini saudara-saudari akademik dengan air Suti, untuk mengingatkan kita akan air Baptis yang baru disuratkan. Hai, hai, ini hai, hati sehingga kita Mampu mewujudkan janji kesetiaan Yang telah kita ucapkan Tadi dalam karya nyata Yang hai, saksi Kristus hai, Dengan hubungan-hubungan persahabatan Marilah kita mahal Bagi kelaparan di dunia Semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin bangsa-bangsa Dalam memerangi kelaparan di dunia Marilah kita memanjatkan doa kami yang Tuhan Bagi orang tua dan para pendidik semoga para orang tua dan para pendidik dianugerahi umur yang panjang kesehatan rohani dan jasmani yang baik agar mereka dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendakmu. Marilah kita men. Semoga Yesus Putramu yang sudi datang ke dalam hati kami tetap menjadi sahabat kami dalam mengejar cita-cita hidup di dunia dan berilah kami kerinduan yang tetap untuk menyambut. bagi-bagiinnya baru bisa kurang kurang-kurang Because he bagimu dan bagi semua orang yang telah kita menunda dosa. Dorakkanlah ini untuk